Di sini ada 5 of swords. Kemudian ada di bagian tengah ada 2 of swords, kemudian di bagian kanan ada 9 of coins. Ya, 9 of pentacles. Oke, okay, dari kartu kita lihat satu per satu di sini untuk libra kita lihat yang aku lihat untuk dari kartu tiga kartu ini secara umum gitu ya kalau secara umum memang kelihatan banget bahwa ada seseorang yang lagi nungguin kamu lagi nungguin uh, cinta gitu ya dalam artian uh, maksudnya mereka tuh udah udah ngasih pertanda, mereka udah ngasih sesuatu ke kamu, udah ngasih istilahnya kayak kode-kode gitu kan, udah ngasih. Tahu juga perasaannya dia, jadi kayak mereka tuh nungguin uh, reaksi ataupun nunggu respon dari kamu. Apakah mau lanjut atau enggak, dan ini juga bisa vice versa ya, bisa vice versa, kenapa? Karena... Di sini bisa aja ketika kamu ngasih uh, tanda gitu kan kepada orang ya kepada seseorang maksudnya itu tinggal tinggal nunggu jawaban dari mereka aja gitu ya uh, nunggu jawaban dari mereka apakah iya atau enggak kayak gitu dan yang aku lihat bakalan lama sih bakalan lama banget kamu Uh, bisa tahu jawabannya gitu ya Jadi nggak bisa yang secara cepat banget Bisa mengetahui hasilnya Kenapa? Karena Dia masih bingung Sosok uh, di luar sana masih bingung Ataupun dari kamunya bingung gitu ya Kalau memang Yang menyatakan itu dari orang lain uh, Kamunya yang masih uh, Nunggu jawaban atau mungkin Berusaha untuk Mencari jawaban yang pas gitu loh, ya, karena kayaknya bukan bukannya kayak gimana, kayak gimana, tapi kayak, kayak ngerasa biasa aja gitu ya aku lihat, kayak ngerasa biasa aja, ngerasa uh, hubungan ini kayak cuma temenan aja gitu ya, walaupun ya kamu ngerti sendiri gitu ya bahwa hubungan ini tuh memang ada urusan percintaan, gitu ya. itu untuk beberapa orang yang aku lihat di sini nggak semuanya ya. Kemudian untuk yang lain mungkin yang aku lihat di sini, kalau misalkan kamu masih belum ada seseorang yang uh, menyambut kamu dalam hal percintaan, itu yang aku lihat di sini bisa jadi dari seseorang ataupun nanti akan muncul ya terutama di bulan baru, bukan bulan uh, masehi gitu ya, tapi lebih ke arah bulan dan perputaran bulan gitu, jadi uh, setelah purnama gitu kan, setelah purnama itu kan bulan uh, perlahan-lahan meredup gitu ya, terus kemudian nanti uh, muncul bulan sabit kembali gitu ya, seperti kita lihat di kartu yang bagian tengah itu ada bulan sabitnya, jadi ketika, ketika kamu ngelihat, bulan sabit gitu ya terutama bulan sabitnya itu kalau kamu mencari tahu gitu ya terutama peredarannya itu dari awal perhitungan bulan tersebut gitu ya bukan pas bagian uh, bulannya itu setelah purnama enggak tapi sebelum pur sebelum purnama itu kayak ada bulan sabit nah itu Gitu ya jadi perhitungannya dari sebelum bulan purnama bulan sabitnya gitu ya aku lihat karena uh, menunjukkan sesuatu hal yang baru menunjukkan uh, dan menandakan untuk kamu bahwa ada seseorang yang baru ya ada orang baru yang nanti masuk ke dalam kehidupan kamu selain itu juga sebetulnya ya sebetulnya yang aku lihat di sini kalau dari kalau dari judul kan judulnya kayak ada rela berkorban gitu ya tapi rela berkorbannya ya ini yang aku lihat nyaris segala bisa gitu loh jadi uh, dia bakal melakukan apapun untuk kamu ya dan itu tuh iya mungkin dia nggak putus dari logika gitu ya maksudnya kayak apa yang kamu inginkan apa yang kamu harapkan dari dia itu dia bisa aja gitu loh, untuk mengabulkan atau uh, meng mengiakan permintaan kamu tapi dengan catatan masuk di logikanya dia gitu jadi seperti itu ya uh, jadi kalau kalau masuk dalam logikanya dia otomatis gampang banget dan mudah banget untuk bisa Istilahnya kayak Mengiyakan apa yang kamu mau Kayak gitu ya Memberikan cinta juga gitu ya sosok ini Jadi e, sosok baru ini Akan memasuki hidup kamu dan Memberikan cinta Kemudian juga rela berkorban Asal tadi Sesuai dengan norma gitu ya Sesuai dengan norma, sesuai dengan Prinsipnya dia, sesuai dengan logikanya dia Gitu, makanya di sini kayak Uh, harus tahu dulu gitu loh, dari sifatnya dia seperti apa, uh, kemudian juga prinsipnya dia seperti apa, kemudian dari pendidikan keluarga atau dari pendidikannya dia gitu ya, karena itu mempengaruhi banget, pe apalagi pendidikan mungkin ya, kalau dari keluarga memang uh, udah terbiasa gitu kan, uh, tapi di sini yang paling penting adalah ketika beranjak dewasa gitu ya ketika dia udah bisa berpikir sendiri gitu kan tanpa adanya campur tangan orang lain itu pasti ada dari sisi pendidikan yang uh, dia tempuh gitu ya. ya pasti ada ada kaitannya uh, prinsipnya dia itu berkaitan dengan pendidikan yang dia tempuh atau istilahnya kayak uh, pendidikan itu menjadi pembentuk karakternya dia sebagian besar gitu ya apalagi kalau dia e, pendidikan terakhirnya itu adalah perguruan tinggi gitu ya jadi seperti itu kalau dan menyesuaikan sih sebetulnya ya jadi kalau pendidikan terakhirnya dia itu adalah perguruan tinggi ketika bersama dengan kamu berarti yang aku lihat di sini kamu bisa memprediksikan gitu loh prinsip atau mungkin uh, cara berpikirnya dia ya sesuai dengan bidang ilmunya dia. Kalau misalkan pendidikan terakhirnya dia itu adalah sekolah gitu ya. Uh, itu cenderung bisa juga bisa juga terhadap uh, sama gitu ya, sama dengan uh, jurusan Ketika sekolah itu gitu ya, IPA, IPS, ataupun bahasa gitu kan, ya, biasanya kan kalau di, di sekolah ya, uh, dan bisa juga lebih besar dari sisi uh, pendidikan dalam keluarga dan lingkungan, ya, seperti itu. Jadi, uh, perbedaannya itu sih, uh, dari pendidikan juga ya, oke, itu yang kelihatan di kartu. Kalau dari zodiaknya di sini aku lihat ada dari mungkin sesama Libra, kemudian juga Aquarius, kemudian Gemini, bisa juga Capricorn, Virgo, dan Taurus. Oke, okay, bye bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.